Sekarang kita di pekan Petasan. Uh, di sini cuaca sekitar 28 hingga 26 darjah Celsius dan menjadi tumpuan ramai pelancong dalam dan luar negeri. Selepas PKP uh, apa dilonggarkan, jadi ramai pengunjung yang datang kemari. Okay. ini, Ada so, yeah. sampai sudah sini. Nah, Lanjut dia. Sampai kami ini, 15 orang. Ada eh. air terjun I love ice cream! itu oh, oh, puncaknya, itu oh, kok puncaknya so, so, itu Ini naksin sama Uh, di sini cuaca sekitar 28 hingga 26 darjah Celsius dan jadi tumpuan ramai pelancong dalam dan negeri selepas PKP uh, apa dilonggarkan jadi ramai pengunjung yang datang semari. Okey, kita teruskan ke uh, update video yang seterusnya. Aku Aku